Bila Imam Mahdi lahir... Imam Mahdi akan dilahirkan oleh ibu dan ayah. Biasa. Membesar kanak-kanak apa semua masuk sekolah. Ambil IPSR. Contohlah. PT 3 membesar. Dia mesti pemuda. Lelaki lahir di Madinah. Keturunan ibunya mesti daripada susur galur keluarga Rasulullah. Dan keturunan ayahnya juga mesti susur galur Rasulullah. Wassalam. Ha itu yang payah nak rekod tu. Dia mesti dibai'ah di Mekah dan dia akan dibai'ah oleh ratusan para ulama yang datang daripada Syam, daripada Iraq dan daripada satu negeri saya tak ingat. Syam, Iraq. Ulama ulama tuan, ulama ulama. Bai'ah dia di hadapan Kaabah di Mekah. Habis dia dibai'ah, dia pun mula menghimpunkan pasukan dia penyokong dia yang membai'ah dia nabi sebut apabila kalian mendengar mahdi ini dibai'ah maka pergilah kepadanya hadis ini sahih walau habwan 'ala salji nabi kata walaupun terpaksa merangkak di dalam salji pergi nabi kata pergi. yang ni salah satu daripada berita gembira untuk umat nabi Muhammad yang hidup tahun 2019 apa, apa dia tuan-tuan lelaki dan perempuan, mereka masih berpeluang untuk mati syahid ada lagi peperangan ustaz ni yang saya dah contoh tadi ni mereka masih lagi ada ruang saya dan kita semua untuk mati syahid tuan-tuan tahu syahid ini kematiannya tidak dirasa kesakitan mati ataupun dibuang oleh Allah kesakitan mati tak sakit orang yang mati syahid tidak merasakan kesakitan mati antara kelebihan syuhada saya sebut dua aja senang aja antara kelebihan syuhada bila bila dia meninggal syuhada bila dia mati syahid tak rasa sakit roh dia terus dibawa ke dalam syurga orang yang mati syahid Roh mereka akan diletakkan oleh Allah di dalam badan burung di dalam badan burung-burung yang berwarna hijau. Atau ada masuk roh tu dalam tu. Burung tu dilepaskan dalam syurga. Sampai sekarang ini mereka bebas untuk terbang ke mana sahaja yang dikendaki oleh roh si sakit tadi dalam syurga. Minum tak boleh lagi air syurga, sungai syurga, banglo-banglo, istana-istana tu tak boleh masuk lagi. Bidadari pun tak boleh mengorak lagi. Baru masuk ronda Tak puas hati masuk ronda Syahid sahaja